Baik teman-teman, wassalamu'alaikum -teman. warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan salam sadi disini adalah kolam jaya semoga kita semua tetap berani pada dengan Allah subhanahu wa ta'ala video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang terbang logika kalau yang pertama yang kami buat adalah yang uh, not sekarang yang N teman-teman atau done yang N itu menggunakan dua transistor ya sama transistornya sama-sama menggunakan BD139 uh, ya yang mana ini kaki yang ini adalah kaki B C E menggunakan dua ya seperti itu sedangkan outputnya kami menggunakan uh, LED seperti ini yang mana ini adalah anoda ini katoda ini positif ini ke negatif oke okay. ya sebagai nya ini menggunakan uh, 5 volt ya ngambil dari Arduino board seperti itu oke okay. pertama-tama pasang dulu ya pasang dulu ini Outputnya, terserah model begini begitu, yang penting benar angkanya ya. Oke, okay. kemudian groundnya kita pasang, ingat yang ini groundnya yang yang dalamannya besar ini umumnya ground, kita pasang begini, groundnya sebelah sini nol ya, sebelah sini pasang begini harus harus tepat ya teman-temannya, seperti itu dan ingat tidak harus mirip begini posisinya teman-teman bisa improvisasi posisinya ya oke groundnya sudah kemudian untuk uh, pengamannya ini ini kan out ya pengamannya ada resistor 10k ini yang satu watt ya kita buat melintang begini oke sudah sekarang uh, tinggal kita memasukkan ya yang ini, yang uh, resistornya. Kita mulai dari resistor yang paling dekat aja. Ingat BJA-nya ya teman-teman ya. Ini inputannya ada dua. Nanti, oke. Okay. Seperti ini atau seperti ini. Oke, okay. uh, kita tarik dulu inputannya. Ya, yeah. ini B inputannya di sini. Yeah. Oke, okay. aman ya? Oke, okay. kemudian yang sebelahnya juga. Asi juga seperti ini. Tarik juga inputannya di basis teman-teman inputannya. Oke. Okay. Yang penting jangan sampai keliru kaki ya. Kalau basis ya basis ya. Oke. Okay. Sudah ditarik dua transistor ee, basisnya semua sudah ditarik seperti ini. Ingat ya, beda transistor, beda kaki atau beda posisi teman-teman. Tidak harus sama persis dengan ini ya. Yang penting rangkaiannya benar gitu. Hanya itu. Ini hanya masalah improvisasi saja. Oke ya. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita menyatukan antara emitor transistor pertama dengan kolektor transistor kedua. Emitornya sebelah sini ya. Oke. Uh, kolektornya yang kedua yang ini Oke. Okay. Kita masukkan saja kita cari yang yang ini yang Oke okay, yang cukup. Yang kedua ini kolektor ada di tengah sini. Jangan sampai keliru teman-teman ya. Dengan emitor ya ini kayaknya kurang kurang panjang ya. Saya cari yang panjang dulu oh ini mungkin cukup ini cari yang pas ah ini pas ini kayaknya oke okay. masukkan ke kolektor ya kolektor di ice uh, di transistor kedua masuk ke emitor transistor pertama ya, ya. yang penting uh, Perangkaiannya benar, gitu. Oke, okay. masuk sudah ya? Oke, okay. seperti ini. Jadi kaki yang tengah ini masuk ke kaki yang sebelah kiri ini. Ini kolektor, ini emitor. Oke, okay, sudah? Kalau sudah, Supply-nya ada di mana? Supply-nya ada di kaki yang kolektor. Kolektor. Yang nomor satu, supply -nya dulu. Oke, kita cari. Oke, supply-nya. Supply ada di sini. Ada di tengah-tengah. Kita masukkan begini. Harus pas ya, teman-teman ya. Kita masukkan ke positif. Mana positifnya? Nah, ini. Positif. Begini. Agak mau nyilang, -nyilang gak apa-apa. Yang penting benar posisinya tidak harus sama persis dengan ini improvisasi bisa oke lanjut ya yang susah belajarnya bisa di screenshot atau di, di apa preview ulang bolak-balik begitu oke benar ya ini ya kakinya ya oke kalau ada yang tanya lewat depan sini bisa bisa oke sekarang groundnya ya yeah. groundnya itu masuk di ini masuk di emitor ya emitor kaki ke eh, emitor transistor kedua di sini di sini di sini oke okay. pakai ini pakai apa pakai resistor saya pakai resistornya yang eh, 1K harus 1K ya bebas ya reset aja sendiri gitu ya Oke, okay, taruh sini. Ya, sini ya. Karena sini nanti buat out gini ya. Ini kemana ini? Ini ke ground. Karena ini tidak sampai ke ground. Maka nanti kita tambahin. Oke. Okay. Kita tambahin. Gini ya. Yang ini kita ke ground. Oke. Okay. Ke ground ya ini ya. Oke, okay, cukup sudah jadi? oh belum. kok belum? ya karena masih harus kita nyambungkan antara ini, outnya ini dengan ini. ini kan outnya. outnya ada di emitor ya. Perjabangan antara dengan resistor ini ke ground ini. oke? Okay. oke okay, ya. Yang ini ya karena karena sini kan ya bukan sini ya sini atau sebelah sini. Yang ini nyambung dengan yang sini. Yang ini begini ya. Oke. Okay. Silahkan dicek kembali teman-temannya. E, kalau ada yang keliru, mungkin. Oke ya. Kalau sudah, kita tinggal e, menyiapkan dua inputan teman-teman. Inputan yang pertama dan yang kedua. yang pertama saya pakai yang biru dari sini ya ini yang pertama yang kedua yang ini oke posisinya begini oke kita masukkan dulu power supply nya Oke, okay. sudah baru supply-nya, sudah oke. Okay. Sekarang, saatnya kita uji coba. Posisi begini, sama artinya ini A di input, dikasih inputan 0, ini A, B dikasih inputan 0. Teman-teman bisa lihat di tabelnya ya. Oke, okay. A0, B0, ininya 0. Oke, okay. kita akan mulai yang ini yang uh, yang A ya. Yang A kita kasih satu, yang B kita kasih nol. Ini tetap nol. Ini posisi kedua ya, logika kedua, inputannya ya. Sekarang uh, kita balik inputan. Oh ya, saya ulangi. Maaf, maaf, saya ulangi. Ini ya. kalau dicabut begini sama dengan inputan A sama dengan 0, inputan B sama dengan 0, atau sama dengan begini, inputan A kasih 0, langsung begini, ya, inputan B kasih 0, begini, ya. ini posisi pertama ya, sama dengan begini, nah, sama, oke, 0. 0 0 otomatis. Oke. Okay. Kemudian yang A kita geser ke yang 1 masih mati. Karena ini N. Kemudian mulaikan yang awal 00. Kemudian yang B kita geser ke 1. Kita kasih ke satu, nah ini seharusnya mati. Kenapa hidup? Berarti nilai transistornya, eh, nilai resistornya harus ada yang diganti, tapi tidak masalah. Ini nyalanya redup, dianggap mati ya, ya tidak merepotkan. Oke, okay? oke okay, ya, oke. Okay. Kembalikan ke posisi awal. Sudah, ya. Ini mati. Kemudian, ketika dikasih logika, semuanya satu, yang A1, oke, okay, masih mati ya, karena masih nol, yang B1, maka dia nyala. Oke, okay? rangkaian seperti ini adalah rangkaian yang benar untuk logika N atau dan. Ya, seperti itu teman-temannya. Oke, okay. untuk mengatasi ketika posisi seperti ini, nah, ini agak redup, teman-teman bisa, uh, ini ya, resistor bagian sini, tiga-tiganya ini, dikati dengan yang lebih besar. Ini kasih 10, 10, 10 gitu. Insyaallah ini akan mati uh, total seperti itu. Tapi ini sudah posisi sudah benar ya. ah ini. A 1, B 1 nilainya 1. Untuk N. ya Untuk gerbang logika N. Oke. Teman-teman jika masih bingung bisa diulang-ulang ya. Yang jelas rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Oke ya. Bisa di screenshot. Ya, tapi tidak harus sama persis seperti ini. Improvisasi saja, seperti itu. Oke, okay? terima kasih. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri wuliatovif Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.